Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers Serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar Lesti kejora dan Rizky Bilar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 Kalian mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, apapun yang dilakukan, diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Mengawali perjumpaan kita di malam ini, persahabat, ya, karena vitamin bahagia sudah disuguhkan lewat channel YouTube Leslar Entertainment. Ramadan with Leslar episode 23, nih menu lebaran andalan keluarga Bunda Lesti. Wow, Masya Allah banget ya lagi enak enak nih persahabat ya dibikin traveling tuh otak editor traveling katanya tuh masya allah banget ya pasti yang sudah nonton dibuat traveling selalu nih oleh idola kesayangan semoga semakin banyak dukungan semakin banyak support yang diberikan untuk karya karya Lesti Bilar dan tim Leslar Entertainment dan jangan lupa juga persahabat besok bakal ada kejutan dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment ini akan di up video atau vlog terbaru persahabat jam 3 sore besok tanggal 1 Mei 2022 Persahabatnya Papa Bilar dan Bunda Lesi kejora ini unboxing hampers Ada barang unik banget tuh persahabatnya Wow Ini spesial nih unboxing hampers lebaran dari para sahabat Tuh Bunda Lesi lagi asik banget ya sama Papa Bilar Jangan lupa nih besok dicatat jamnya Jam 3 sore tanggal 1 Mei 2022 Primers persahabat ya Kita akan selalu disuguhkan Vitamin bahagia Dari idola kita Dan selanjutnya juga persahabat, Ada vitamin bahagia yang kita diterapatkan Malam hari ini Kejutan langsung dari rumah Lesti dan Bilar Diunggahan IGS-nya nya Papa Bilar Ini mengunggah video nih persahabat ya Karena kedatangan tamu spesial Ladislawo persahabat ya Ini sih tentunya spesial banget Di malam hari ini Mudah-mudahan ada kejutan baik Ada kabar baik yang kita dapatkan Tepatnya saat ini Mereka lagi main biliar bareng nih persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali Oleh aku Leslar Anus Tentu kita fokus dengan kalimat komentar Yang diberikan oleh persahabat Leslar Salah satunya dari akun It's Me. Michi mengatakan, semangat buka IGS Papa B barangkali ayam, eh ternyata bukan kangen baik gemes katanya tuh sahabat ya. Di sisi lain persahabat ternyata warga bergekonoha ini lagi rindu banget dengan Abang Fatih. Kita lihat juga di jawaban dari Lesti Bilar, 8438 mengatakan, wkwk sama aku lagi buka tiktok tiba-tiba ada notif langsung buru-buru eh pas dibuka zong cuma dengar suara papanya si Eldo doang katanya itu persepet ya. tentunya sabar pasti kita akan disuguhkan vitamin yang langsung diberikan oleh idola kesayangan kita tetap support yang terbaik ya lesa lovers mudah-mudahan tetap solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, juga bersama perhatikan. Ada sebuah ungan IGS dari Katia Santi Yang mendapatkan hampers persahabat hampers lebaran dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Aduh, Masya Allah banget ya Dapat ucapan juga nih Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Lesti dan Bilar Dan kita simak persahabat ya Ucapan terima kasih dari Katia Santi Thank you Lesti Kejora Rizky Bilar Berkati persahabat ya My Lovely Duo Bilar dan Dedek Lesti Such a beautiful hamper's love is so much Masya Allah banget ya Pokoknya bangga dan sekaligus bahagia sekali Mudah-mudahan orang-orang baik Orang-orang hebat selalu mendukung Selalu mensupport idola kita Amin Kita juga masih menunggu kejutan lagi bersahabat Dan pastinya cidukan vitamin bahagia di malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik